Starter adalah sebuah brand yang hampir sama seperti New Era atau 47 yang terkenal menjual baju atau aksesoris pakaian olahraga football Amerika dan kali ini telah berkolaborasi dengan Fans of the Wall. Yap, ini adalah yang terkeren untuk kalangan anak muda tentunya, apalagi para pecinta olahraga skateboard dengan bahan shoot di bagian visornya dan tentu saja berjumlah 8 ya jahitannya dengan logo fans dengan tahun berdirinya juga dan bagian belakang di atas strap rekat topi ada logo starter yang khas dengan bintangnya serta wash made in panglades menunjukkan keterangan topi menunjukkan keterangan ukuran topi dari brand starter dan ada kode unik untuk produk dari fans seperti ini guys topi ini dibanderol dengan harga 450 ribu tapi belum termasuk biaya pengiriman dari luar negeri ya Gimana kalian mau beli?